Belajar noba sih di di, di, di, di pandeminya belajar banyak uh, kopi salah panbelasin ya belajar intinya mah bertahan intinya bertahan terus berkreasi terus berkreasi ya pasti akan umum Kata lah napa karar itulah. Jadi istilahnya, oh, ngarana teh, berkesenian oke okay, bisa pakain-ain. Jadi didinya baiknya, jelma-jelmana oke, okay, bisa memulihkan diri sorangan itu. Jadi sedangkan memulihkan negeri makan besar. Jadi pulihkan deh lah diri sorangan. Jadi ayana dina kesadaran, etah. Ternyata bikin belum dokumenter itu tipe banget. Capek, lintangannya. Harus berusik kuat Oke, tapi, tapi semangat. Sob semangat. Oke, siap. Untuk dokumenter juga sama. Hmm. Uh, berbicara tentang seni pulihkan negeri. Dan kita ngambil subjeknya adalah seniman pembuat karinding. Buat seniman karinding tahu karinding nggak? Tahu tahu. Yang, ya. yang itu kan dari bambu. Dari bambu itu ya. Ya, ya, dari bambu. Ini sebetulnya alat musik ritmis, alat musik ritmis yang suaranya kalau dengerin suka serem juga sih kalau tengah malam paung paung gitu, gitu ya. Nah itu kita coba uh, ngangkat filosofi satu filosofi dari karinding itu sendiri, mm -hmm. kemudian juga semangatnya semangat sih pembuat karining ini. Dia tidak berhenti berkarya meskipun pandemi. Mau laku, mau enggak, ya. dia tetap bikin. tetap bikin Dan, bah dan bahkan dibagiin. Dibagiin ke? Dibagiin ke orang yang mau aja. Gitu. Wow. Dia bilang, Pak, salah satu upaya saya untuk tetap sehat dan menjaga kewarasan adalah saya bikin karining ini. Gitu. Ini. Karena di dalam karining itu ada filosofi, katanya. Hampir sama dengan film yang tadi. Kalau hmm. film yang piksi itu tadi kan, Sabar, Sadar, Waras. waras. Nah, ya. Kalau di filosofi karining ini adalah ada sadar, sabar, dan yakin. Sadarnya dalam bahasa sunnah sadar, sadar, sadar di pangcepengan cepengan, sadar di pegangan, sadar di pegangan kita. Ya, pegangan ya. kita agama di sini. Agama ya. Agama kemudian ada pancasila dan lain, itu pegangan kita. Sadari bahwa kita punya itu gitu loh. Kemudian sabar. Sabarnya di sini kita harus mukul kan. Hmm, harus dipukul nah, Tekanan pukulan ini harus harus harus konstan. Ya. dan itu tidak langsung pangong kebakaran itu itu pasti akan berulang-ulang ini nggak bunyi, nggak bunyi nah itu harus butuh kesabaran ya, ya. artinya ketika kita mengalami kesulitan yang sedang kita jalani ini dibutuhkan sebuah kesabaran dan yang terakhir adalah agar kita pulih uh, negeri kita pulih hmm. harus yakin yakin bahwa negeri kita bakal pulih dengan cara apa? berkesenian salah satunya adalah berkesenian itu yang akan kita angkat untuk tim uh, film dokumenter dokumenter ini Setahu saya karinding ini alat musik karinding ini kan jarang banget ya. Ya, ya jarang banget. Dan ini juga untuk upaya berarti upaya untuk memastarkan kembali alat ya, musik mengenalkan ini. sebetulnya mengenalkan, mengenalkan kembali ya, ya. mengenalkan kembali. Karena kan ya, <coughs> alat musik ini juga termasuk kuno. Ya, juga. buhun kalau dalam istilahnya. Ya. Jadi diharapkan generasi muda sekarang mengenal bahwa alat, ada alat musik yang sudah ada sejak zaman dahulu kala di sungai disebut karinding. Hmm setelah itu mungkin karena kalau sudah suka udah bisa bisa melestarikan tapi kalau belum suka belum kenal ya belum kenal belum suka ya gimana mau melestarikan iya jadi tahapnya awalnya itu dulu mengenalkan dan membuat mereka suka terus uh, untuk dokumenter ini sama uh, berapa orang ya kok boleh tahu dokumenter justru lebih sedikit, sedikit. hanya lima orang oh. hanya lima orang ada tim riset ada tim riset kemudian ya sutradara termasuk di sana kameramen kemudian sisanya bagian artistik karena kita tetap juga harus ngeset artistik artinya artistik yang ada di situ dikit pola dikit dikit poles lah karena itu tadi karena di penilaian ini di penilaian lomba ini lebih ditekankan ke 50% puluh persen penggarapan teknis dan kita tidak mengambil gaya-gaya jurnalistik karena hmm. memang dokumenter kan tidak sama dengan jurnalistik. Yeah. Dokumen, kalau jurnalistik kan harus berimbang ya, mm. harus berimbang. Tapi kalau di dokumenter sutradara si sutradara harus punya statement sendiri. mau diajak kemana nih penonton? Yeah. Gitu. Jadi kita coba untuk uh, mencoba memberi, menyelip, menyelipkan lah, menyelipkan beberapa simbol-simbol yang ada di dalam uh, situasi yang sedang terjadi hmm. di rumah di rumah si seniman itu. Namanya Mang Ruyung ya. Mang Ruyung panggilannya atau sepertinya panggilan panggilan-panggilan kalau nama aslinya sampai saat ini sebelum tahu nama aslinya yang itu asalnya dari, dari desa Cileo ya. Oh iya ya. kalau gak salah itu namanya itu Mas Ardianto ah oh, ya. saya baru tahu itu <laughs> Ya aku <waduh>. tahu <laughs> <laughs> Ya untuk <coughs> risetnya sendiri kira-kira butuh berapa? Iya. oke Resetnya sendiri sebetulnya kita sudah mulai dari tahun 2020 sebetulnya. 2020. 2020 oh. dimulai bulan Oktober kita udah mulai riset tentang kerending ini. Hmm. Uh, tapi bau, baru mau diproduksi secara serius. Hmm. Ya, Ipang, ngasih, Ipang. Karena kita sudah punya footage- footage yang ada ya. Yeah. Footage yang udah dikumpulin gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang masih kurang. Nanti tim tinggal-tinggal uh, apa namanya, tinggal melengkapi saja. Hmm. Jadi kalau mau dihitung riset itu dari mulai tahun Oktober bulan Oktober tahun 2020 dan baru mau diproduksi sekarang jalan Juni. Ya, Juni. Jadi kebetulan sebetulnya kebetulan. kebetulan ya. Jadi lombanya bertema itu ah ini kayaknya udah cocok udah garap aja gitu. Wow, Top sekali. Terus untuk apa ya eee, masalah kan mm -hmm. untuk dokumenter sendiri kan eee, butuh <tuh> waktu yang sangat panjang ya. Mm -hmm. ditambahkan kan untuk treatmentnya segala ya, macam ya. itu ditambahkan uh, otomatis food test nya juga harus banyak ya gitu. betul betul apakah anak-anak udah siap gitu udah uh, gimana ya sanggup gitu ya sepertinya mereka sanggup karena tim ini memang uh, boleh dikatakan spesialisasi dokumenter oh. <laughs> spesialisnya ya spesialisasi dokumenter beberapa kali sudah dapat penghargaan sudah dapat penghargaan hmm. di bidang dokumenter jadi saya E, yakin mereka bisa menggarap. kalau masalah jorok seperti yang tadi saya bilang itu itu urusan nanti ya. nanti. tapi ya. saya yakin Pasti. mereka bisa menggarap dokumenter ini sesuai dengan gaya mereka. artinya ya itu tadi kita menghindari gaya jurnalistik, jangan terjebak menjadi sebuah fitur fitur televisi acara-acara televisi. Yeah. <coughs> tapi pure pure dokumenter. pengennya sih kita pengen garap gaya putika gitu. oh <gapan> <trisas> <trisas> <trisas> <trisas> <But either. trisas> tapi ya mungkin mereka akan terjebak di ekspositori lagi <trisas> <trisas> atau mungkin di eh uh, gaya gaya apa namanya gaya observasi mungkin hmm. kan mungkin berkutat seperti itu pengennya sih pengen pengen lebih lebih apa ya uh, kelasnya lebih tinggi gitu ya ke puisi hmm. atau uh, bisa dihitungkan dengan sinema driven gitu ya karakter driven dan sinema driven bisa digabungkan pengennya seperti itu tapi ya, kemampuan mereka aja dulu lah oh yang penting hmm. udah mau mencoba dan ya, ya, yang usaha ya, ya. Mm -hmm. itu sih. yang saya tekankan itu jangan seperti karya jurnalistik ya gitu aja untuk uh, film yang udah dibuat itu udah berapa ya? Berapa persen iya. atau atau gimana maksudnya? Persen ya. Uh, untuk yang diproduksi ini kita baru untuk fik untuk fiksi ya baru hari ini syuting hmm. hari pertama besok hari kedua. Kemudian untuk dokumenternya kita mungkin final final syutingnya yeah. karena ada beberapa footage yang masih kurang itu mungkin tanggal 2 tanggal 3 Juni karena deadlinenya tanggal 7 harus sudah dikirimkan wow <laughs> mepet sekali ya, ya mepet sekali wow. jadi Baat -baat. kerja keras nih tim dokumenter hmm. dan tim fiksi untuk editing hmm. untuk post productionnya uh, kan untuk bulan-bulan sekarang itu uh, uas ya kan untuk membagi waktunya itu gimana ya uh, UAS tanggal 7 Juni kebetulan jadi waktunya? sama ya oh. jadi tanggal 7 Juni jadi mereka sebelum uas harus sudah beres gitu, oh, kila, kila, kila. makanya sih kita target deadline-nya tanggal 4 tanggal empat itu semua produksi sudah beres supaya mereka masih punya waktu tiga hari untuk uas Wah, gitu. untuk produksi ini di apa sih uh, dikerjakan oleh kelas berapa, kelas berapa? Uh, kita coba langsung terjunkan kelas 10 kelas 10, kelas 10. Karena memang mereka punya jam terbang yang lumayan dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin. Hmm. Itu jam terbangnya kurang. Tapi untuk tahun sekarang, kelas 10 yang tahun sekarang ini, lumayanlah jam terbangnya. Tinggal mereka coba untuk, ini benerannya nih kayak gini nih. Ini benerannya kayak gini. Jadi oh. langsung perang beneran. Oh. <laughs> kelas 10 nih yang Ya oh. Tetap dengan, dengan bimbingan dari kelas 11. Iya, kelas 11, gitu. Ya. Berarti ter, terus dikawal ya? Dikawal, tetap, ya. Harus, tetap ada pengawalan. Ya, takutnya ada hal-hal yang enggak diingin <tuh> koper Thank <laughs> you.